Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wa al-akhiratu lil muttaqin illa 'ala ad-dhalimin ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ashhadu anna sayyidanana wa nabiyyanah muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'dah قال الله تعالى في كتابه الكريم: عود بالله سامي العليم من الشيطان الرجيم، ولاي أخر الله نفسا إذا جاء أجله، والله خبير بما تأمرون. سلك الله العادين، وصدق رسول نبي الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tabunga Timur atau yang mewakili yang kami hormati unsur lembaga desa baik LPM maupun BPD yang kami hormati jajaran pegawai syari' hadirin wala Hadirat muslimin muslimat wabil khusus yang kami hormati yang kami banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bapak dan ibu SKPD yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Mula pertama Marilah sama-sama di tempat yang sederhana Namun ini. Kita semua yang tidak henti-hentinya Menaikan pujadan puji syukur Kehadiran Maha Besar Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kena atas hidayah ataupun petunjuk Allah Di malam hari ini Kesemua berolibatkan dan rahmat, imat serta karunia Sehingga yang sama kita hadir Mendingankan langkah kaki mengikhlaskan hati Untuk bermuat jahat Bertetap muka satu sama lain Sebagai bentuk silaturahim dengan keluarga Yang telah dipisahkan dari almarhum Satu minggu yang lalu Semoga Kehadiran dan semoga kebersamaan kemarandaan kita di tempat ini akan tercatat salah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wataala mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat, ririn, salam. Kalau baginda seru, kan kita sampaikan keharibaan jundungan kita yang mulia, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya sahabatnya Suhada dan Solihin InsyaAllah rahmat yang tercurah kepada beliau Akan tetap sampai kepada kita sekalian umatnya hingga akhir zaman Bapak dan Ibu hadiri Jama'ah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Mula pertama Kami memohonkan maaf Yang sedalam dalamnya Yang sebesarusnya pada keluarga Karena acara rutin ini Mungkin mengumurin ciki baik ya. Harap pun aja malam Mengumurin ciki buatin jemaah Insya Allah Dia ya, langkari buatin ceramah Karena saya baru Tiba dari kota Mabagu Tadi malam saya ceramah di gudang kota-kota Jadi saya bawa mobil sendiri. Saya yang ceramah di sana, saya yang bawa mobil pulang pergi. Pertama yang di atas setengah 9 pagi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Kebetulan satu minggu yang lalu atau tahu jatuh itu malam yang ketiga. Selamat eh saudara Ramdan pemantau malam ke-7 dari Ramdan pemantau anak dari yang bersangkutan sementara napa kalongarua beto pitu hino walayo jam 12.00 tepat pada petang. Sementara sang istri dari albarhum sedang Menunaikan ibadah haji Di tanah suci Mekah Mekatul Mekarama Jadi malam ketiga Mereka selalu Tahu tak di atas ya, itu Teleram dan pengantau Wala'iyo Pasir-pasiri Yaitu huyulia Wala'iyo Begitu orang baru Bubar Meninggalkan majelis tujuh hari itu Jam setengah satu sudah disampaikan lewat pengeras suara di masjid-masjid sekitaran Gugah-Gumah Bahawa tipa palerang dan pemantau baru menghembuskan nafas terakhir Nahadirin jamak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Undi muti'uhim tumulat dunia mengerti dan mengertiya mengolah mengautatuh Apalagi wan mama bisa ralui umat yang berpihak ini sekalian adalah pembicaraan kita semua. Walau tak tahu, tak dia mate. Walau tak Allah taala mengerti yang mengerti. Dia maamu orang gaulan tu berpihak te, karena uti timah di Mabuli bulu-bulu tahi allah subhanahu wa ta'ala. Kau hiya binatay contoh Bahwa itu manusia itu kau sekalian satu saat nanti. Mau kuali ngong loa udiyan. Tolong contoh lia. Berarti mau atau loa teh untuk Kira-kira orang tuh. Ini sebuah ilustrasi gambaran pelajaran berharga Taolato. Kira-kira itu mau elamnya umur 17 tahun, tahu yang terganteng di tabung ini. masuk-masuk dalam kategori cowok-cowok kerobutan. Yuk, mari, mari, apa, Ria, mata, tok, gue SMP, nunggu tujuh belas tahun, cowok rebutan, tiba-tiba, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, masa nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, mudah-mudahan. Ya. Makanya tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada. Tidak ada yang kekal bapak dan Umur 17 tahun Masa boleh Ini ya apa? Makanya buat kita dunia Dia lalu ma'amu banggalan Dia lalu ma'atil ma'atil ma'atil Mali Buat kita yang tak mau tisombong Jadi dia lalu ma'atil ma'atil mau Muli ma'atil ma'atil ma'atil Buat kita uke Mereka ya, ambu watik Watik kan tidak terganggu Oli ngolak lo beti yang matahulih Emadu gulai Karena ontengnya meninggul guluk ta la iki atas ya Jadi matahalati ya Kita tahu ke aku bisa tahu ke Hadirin jemaah kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia lalu bertima Bangga ke dunia berpadanya Loyal ulama, kalau kalian cuma bangga dengan kulit putih, kulit kalian terakhir adalah Tanah Liang. Kalau kalian cuma bangga dengan rumah rumah kalian yang megah mewah, mungkin besar, isinya serbalut ingat rumah kalian terakhir adalah kuburan. Seandainya kalian kalau cuma bangga dengan kendaraan-kendaraan kalian, mungkin kendaraan kita merek dan tipenya adalah merek luar negeri, harganya miliaran rupiah. Ingatlah, kendaraan terakhir kalian adalah keranda. Seandainya kalian cuma bangga dengan parfum Dan wangi-wangian yang sering kalian pakai Perbotolnya kecil ratusan ribu rupiah harganya Ingat Wangi-wangian terakhirmu adalah kapur barus Kalau kalian cuma bangga dengan baju-baju kalian bermacam macam motif kain model bentuk dari rok-rok susun, bebisdol-bebisdol susun, kebaya-kebaya susun, daster-daster susun, dari yang tali satu sampai dengan yang satu tali. Ingat, baju kalian terakhir adalah kain kafan. Tapi toh baru sekalian. Seandainya kalian kalau cuma bangga dengan pangkat, bangga dengan jabatan. Serta titil Titil kalian Maka titil kalian Yang terakhir Kalau laki-laki almarhum Perempuan almarhumah Ibu masih hidup pernah kuliah Sampai kita S1 Meraih dekteranda Ketika ibu meninggal Yang pertama dicatat Di batu nisan almarhumah Baru menyusul dekteranda Bapak pernah sekolah Sampai level bukan cuma S1 S2, S3, S4, S5 Akhirnya dia meraih Profesor Doktor Kabila Torkotor Saat dia meninggal Apa yang ditulis pertama Almarhum Baru menyusul titel serta nama Profesor namanya ini maka tidak ada yang membuat kita bangga di dunia ini jangan sampai kita jadi sombong, jadi egois kita rasakan bahwa dunia ini adalah tempat dan tujuan terakhirnya kita sesungguhnya tidak saya contohkan tadi kan tum itu tum tutumulalaito akursubatita dunia Hidupmu ada batasnya Kecuali mati yang tiada terbatas Ini saya melihat ibu-ibu ya Ini yang masih nona-nona ini Ini yang seoma-oma ya Lakan, sana lakan Berita oma, oma 17 tahun yang lalu Rata-rata sebutan mereka itu Pak Bunga desa Bunga desa Beti -beti, oh, di murid, di Bunga desa tih kalau lawan setengah lima sore umum itu 17 tahun tapi ketika mereka sudah 70 tahun boleh mengatai ayam jadi perempuan menyebutkan Masa muda pergi meninggalkanmu tidak boleh kau tahan ketika dia berangkat. Masa tua akan hadir di kehidupanmu tidak boleh kau tolak ketika dia mulai muncul. Masa mati akan menjemputmu tidak boleh kau menghindar dan lari daripadanya. Tidak bisa kita menghindar. Tidak ada kita ini yang mau tua. Ibu-ibu tidak ada yang mau jadi nenek-nenek. Bapak-bapak tidak ada yang mau jadi yang mau jadi bapak-bapak enggak ada, Pak. Maunya muda. Tapi ingat, tua itu enggak diminta, Pak. Enggak diundang lewat tautan FB dan seterusnya. Dia muncul sendiri. Mati upang gulang, masuk ke ngidung itu. Tinggal bodung itu mah pengin jago ke Lombok. Pun jam poh ta teka tiba. Wondulato Iya, siapa yang pernah minta Tuhan, Gak ada kan? Kita tunggu di tempat, Tuhan, pasti datang, Ini beliau bertanya sudah diminta ya, gak di sms, gak ditelepon, gak pakai cm, dia muncul sendiri. Upang itu mau umur tahun, ini hidup. Tidak ada sebuah keabadian di dunia ini Tidak ada yang namanya kekal di alam dunia ini Di dunia ini cuma 3S singkat Sesaat, sebentar. Andai saja Allah beri usia kita 60 tahun Hari ini udah 55 tahun Tinggal menunggu satu kali pilkada mati. Kalau seandainya Allah kasih usia 60 tahun Hari ini sudah 57 tahun Tinggal menunggu akhir jabatan DPR sekarang Tapi seandainya Allah beri 60 tahun dan hari ini Sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari Berarti tinggal malam ini mau hidup Apakah ada kata terbesar di mana ini bahwa mati pasti? Adakah kita berenung bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal? Apa kita berpikir-pikir bahwa mati giliran yang akan bergulir satu saat nanti? Dan itu tidak bisa kita dustai. Bergilir. Makanya tiba-tiba itu lainnya teman Pak tua lupa satu saat <yang> terus. <sukur> satu saat, <yang> terus. <sukur> satu, saat <yang> terus. <sukur> satu saat akan ditakziai Walau <sukur> Yakinilah, satu saat giliran antar dan mengantar akan datang ke kita juga. Kita mendapatkan giliran diantar pak. Itu artinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad satu saat maepitoli. Karena yang maut kata Nabi kan, al mautu ba buku luna sidakinu. Umat yang mau Lihatlah Allah pintu di Banggoli Wau mau timutinu bantangnya Ounya mau lima ya Bagi pintu lo mati Amal oma ikut takaya mati Ta musikini mati Ta susah mati Ta sana sanangi mati Ta sehati mati Ta mokoto mati Ta muda mati Ta panggola mati Kalau lai mati Ta buah mati Jangan mati Duda mati pejabat mati Rakyat di mati Tapi yo ga mati Tapi di lu ga allah pasti Semuanya ceramati itu atau ya? dulu Itu berarti keluarga kata bicara makan dia umur utama mau sakit lan mau tabiat dan manusia itu Buat di Indonesia, tunggulah oke leslie wangi padi ya memang dimakmahi dia. Kasih alo tali keren, si Allah mau tali. Kasih alo tali mikro, si Allah mau tali mikro. Takut si Allah pick up, si Allah memang auto pick up. Tamu tia lutali motor metik, tia omu tali motor metik, tia omu tali kulkas, tia omu tali kulkas, tia omu tali sofa, sorpa, tia omu tali sorpa, tia tali kadera, tia omu tali kadera, baca tia menutur itu, hulih, tapi cuma mah bobo, dia mau ikut, nek, nek, nek Buat mau tali tali purli ala, untuk itulah. Mari sama kita baru menakbiri. Pemihal wa ikilan itu alam bahar. Karena dia untuk membuat foto meurita Allah Ta'ala membuat ngepohi amalim pihul batang Allah Hidam. Dia akan membuat ngepohi amalim pihul batang Allah Hidam. suat Mari ummi. Yeah. Ya. Ya. Jadi umi Karena waktu acara syukuran di rumah saya, punya saya undang ke rumah. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Kehidupan yang kita bangga-banggakan kita nambah dambakan ini Kita tidak pernah tahu Hidupmu ada batasnya kecuali mati yang tiada terbatas Semakin lama anda hidup dekat dengan pintu mati Semakin ditambah-tambah ini umur dekatlah anda dengan liang dan pintu kubur kalau rambutmu sudah mulai bertabur mata ini sudah mulai kabur ketika pemandang mulia sudah lamur, apalagi gigimu sudah mulai gugur, hari-hari yang dimakan kurang bubur, tidak lama lagi pasti akan masuk kubur. Akan masuk kubur. Tapi banyak manusia yang tertipu dengan kehidupannya sendiri mana tertipu? Kaduhanya umuru memahutu ulang tahun. Lokaliman balun lima itu tohilipalam talam butu terlalu pelawan. Jika ada undangan empat ratus tali handiman boleh tawan lo pelapit. Bohleh itu indonga betul tak to bentor to nak ada undangan ulang tahun. Memangnya nyampe pak betul dah panjang umurnya, panjang umurnya panjang umurnya serta mulia tunggu-tunggu membalik ilmu untuk hidup ada batasnya kecuali mati yang tiada terbatas kapan dan dimana kita mematikan istat walau alam bisa tapi pasti karena itu betul pakai, bukan hanya milik orang lain, tapi milik kita semua. <tuh> Kuluna tindah ikotul maut, mati mati dulu kata nolonya mau memahmat. Ngopi rata rata orang ramai membeli pak betul pakai tandil dialu ke batanolo hilang, betul tauweh, toluit, kalau malah hilang kadabe walik kadaan, dua bulan, walaupun tadi masih di bawah, bapak mulai bongkil keluarga pak. Kagak ada gantian mah, mah paru-paru, untuk mau yang demikian. Sepertinya karena dia lihat orang ini sakit parah, selalu kematiannya yang dibicarakan. Kandem mamutunah malimadat kada abeh. Oh kada ah. Oh tam tonton, eh, kalau bunga alimada abeh lawan am di belok. Air punuh lawan he di dulau oleh. Dinonah lawan kada mai puti nembak total betul kada. Gak kada, mundut tapi Loko wali golo maklum ni alik kada beti mah maca balai muka makai makumpuluhan dana bale di dulang dari tok pemilik hebat i akan paduma ba anu di gapa muhimian bala walallahu taala malikil maut hu li yamati kada kada hebat itu mutajam pai di lor ni Dia makhluk putusannya pakai karena mungkin Tahu ta makhluk ngomong itu mau ngotong pak Sama bu diri tepat, tepat, tepat, jauh, me, tepat, Jadi, itu mau pak Jauh ukurmu itu banyak Jadi diri itu mau ngotong, mau ngotong, mau Kan ada kata peribahasa kan Betapa banyaknya orang-orang yang sehat matinya tanpa sebab Dan tidak sedikit orang-orang yang sakit Namun masih hidup berbilang hari Kan guru-guru itu tetap hidup Wuhh,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 Eh boleh diperlustuin maaf Ini lalu diperlustuin maaf Tidak diperlustuin maaf Saya tidak itu Saya berkawal dikawal dikawal Dia tidak akan menghutup maaf Karena janji Saya janji pak Jangan jika saya mau menghutup Ah politik ya ibu maaf Saya pak. membutuhkan janji Eh, patah urutan memolok bunga poli, poli cerita kali elia, kolong roti, wahuta, uang goloi, dua jalioni. Eh, pipa ademu, dua tahun setengah poti wahuta. Wah, ilu minyam itu tuh suara foto, lalu kita boleh dengar, jadi mau kutipin Tidak Enggak, rambut ayam, umutu, rambut ayam, uji, jadi ayam, ayam, mau ngutup. Makanya saya tegaskan sekali lagi mati itu catatannya bukan di penyakit dan sakit tidak <tuhutaki> rencana untuk ta untuk karsa utama untuk pirgo untuk makro bin yusuf sama jaya keumar 1 keumar 2 buhililol लोगी डालो तो बेंथिया कर में इत्ते सेलो ओ तो इलाते ते बच्चा से साथ का टीचर से आती वो लोग बोले तो तक की मैं Apalagi itu toh betulah wawati atau lagi belum tahu toh ambonan. Ini sebenarnya apa sih hubungannya? Sementara kalau kita kembali kepada hakikat ciptaan roh, ya betul kualitua mengalami. Paparia paparia, Papah Ria, Mepah, Papa Mereka mau ikulah putih, Pak, Tolu Papah Ria, Ea lo kwa lo panggilnya dulahu, Jadi ketika ini malam, Besok pasti siang, Ea lo palo hu lo huwe panggilnya huwulo, Sehingga tolantawa tolo el, Malam itu tungguhulo mamatu, Tungguhulo mampatu, Tungguhulo patu. Ea lo kali ususa panggilio sanang. Ea lo kali muda panggilio panggola. Ea lo kali kalai panggilio obua. Ea lo kali sehat panggilio ngoto. Ea lo kali cembur panggilio pat. Lo kali dunia panggilio akhirat. Lo kali surga panggilio narak. Lo kali allah tabulengu panggilio muhat. Lo kuali pahala panggilan busa, lo kuali lo tahayahaya, mau ondo itu kan? <tuh> Pendidikan <numa> tabulon. <tuh> eh, lo kuali buat panggilan ulai bayangkan bapak di busa andai deh, belum paling lo takjub ya, ngopari ngopari bapak dan ibu ngopo ya, bolo pari terdunia, biasa, pindah -pindah, ya boleh ungu parit se-dunia udah dilihatan kupanggil panggil peneraju M150 nggak bertahan tahanan cermin tapi kupanggil let sehingga alam terlalu betul ungu parit i mau boleh jangan melatuh motor dengan suara lionia liang loh kalau bala ada dalam motor mak kita tahu yang kita ini pengalaman buk mungkin sini hafal kita kita hafal itu ada motor itu motor hilang energi, atau motor langsung <sukur> suntuk hilang energi, atau motor jadi skema di terus lima orang bayangkan, lo mau, tak boleh setengah, boleh balik kepo, kalau lima motor botol tambal pula menu aspal mana nasihatnya materi apa tolongku mau tomat bilo ubi mau tomat bilo boleh pilih lagi limau di Dumoginwa ini dulu. Makhluk ini mak yang dimuliakan Allah. Maka saya usai kembalikan di uraian tadi Allah menciptakan hidup Pasangannya mati Jadi enggak usah diherankan itu mati Pasangannya itu mati ya Lo iya liga Galatia pun Jakarta Almarhum Zainul I엘 Z Kamu lalat kita begitu Walau ia gagal lagi ya Kalau anda pernah hidup yakini satu saat pasti anda akan mati tapi kalau anda sudah pernah mati jangan bermimpi hidup lagi karena kalau pasangan hidup itu cuma mati dia tak mati mati, pak tak tunggu-tunggu tak patah lo eh ya, dia tak mati itu harus sekali iya lo kuali pak pangga kira-kira juwan pombongol lainnya gak hebat juangan dunia dia mau ngebuah bom ngolong mahkutah pepetal bahan <SILENCIO> Mata kalau lho kutuh kegiatan dia mau ngebuah <SILENCIO> <SILENCIO> Pepetal bahan Atau sebaliknya iya lho kuali bomba ngolong mahkutah Dia mau ngebelah Iya kira-kira betimu ulo tol tak tol lho tol hula mulih bet Mohibastan masyarakat aku bilang <SILENCIO> ngebet sakit Bapak-bapak. Coba kelihatan di Dan indah ini dunia. <guluh> Hanya saja orang kan tidak mengakui. Bayangkan usianya 65 tahun. Di 65 tahun, usia 235 tahun jatuh sakit. Menggerutunya luar biasa, tidak senarnya luar biasa. kalau abang tadi 35 tahun sehatnya aja pernah olahraga. Polong PN Sakit 2-3 hari pula Ya Allah mau ngota tiba itu kalau ngota betul Dia tidak pernah keberatan dengan penyakit itu gua watabe tan mu patele amole bisa nih lamun ulah ustaz karna ta pak jujur ta eh kalau ko jujur alih bae tah wae mindo tiap tahun laula ngada de lani lani ya allah mah la batutuk ko ta pak jati muto la ko mah ku ta Wah, lalu ya ya, kau, ya, boleh mojumat, ini, lo, ah Boleh sahur, Mencoba <Susuk> artikel yang sangat kritis. <dimensions> Olehnya itu hadirin. Jamaah ta'diyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah dialami oleh almarhum? yakni proses mau Tentunya ini akan pula dialami, akan pula dijalani. Kita rasakan secara bersama-sama. Hanya saja bertifatifat di detail. mau dulu. Waduh, wow, ya jam ya, yang mulu, meyori. Cuma. Yang dia jam mewakili, mama tiamu tak meyori mulu. Wadah tak meyori. Pun dia wacana meyori, mau tak tiamu <trik> <La> -trik> sama itu ulangnya melatih ya umat itu tiba-tiba meyulung meyoli one dia waktu itu meyulung otaknya mulu apa one dia mengatur itu kalau dia lebih cerah hadirin jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Rahsia semua keputusan yang pasti dan mukluk kehendak Allah tidak boleh maju dan mundur. Wa likul li ummati ajalut la yastakhru nasatau wa la yastakhribun tiap-tiap sesuatu yang pada anak pada umat dan hamba-hamba Allah. Ada batas, ada akhir, ada ajal-ajalnya. Betul tak? Lomalah jadi ayam di mawali, malah kalau jadi gereja dia di mawali. Tidak boleh maju sedikit pun, tidak boleh mundur sesaat pun. Di mana itu Ustaz? Aynamataku no yudrikul bakti. Walau kau tumpi berujung saya. Di mana saja kamu berada dicari oleh mati sekalipun bersembunyi dalam gudang dan gudang kok. Dialah kembali pengaku albatok tungtung la di dunia. Mon memetake tok muheli moto tajago palangga algo jogi lo tambang tukang pukul o'kumpu o'karate wal malikil moto amlat te rusli bagi dunia. Rusli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 yang pasti dan pasti akan mengalami kematian sebagaimana manusia-manusia lain. Ibatnya mau luna atau timonga atau manusia di kain. Tinggal betimbo beli lagi luna Tinggal lihat tampil lagi hari-hari gemoh hayat itu mulai. Bong bisa lalu melalui ngabot ipa. Istana kepresidenan bego. Bong hidup lalu bapak lom akbar. Rupa bapak oh lalu Iyambelabohi lanungah itu mula Betul dahadah itu adalah tontara Tontara pak Itu di buka lo istana dah tentara Itu di bala ke istana itu tentara Itu Allah wala ma lo istana itu tentara Tidak ada hawa, Allah hi lo istana Nya ambil ruangan-ruangan Untuk istana baik Pak Hedah itu tentara Tapi pada saat Maliki mautu rumah semua mautu Tanya li Pak Soeharto Ya iya maut tentara tanah wapak li Iyambelali itu Dahadah itu tentara bapak dan di Nek boleh beli itu ati mudah-adah itu apula tambahan Memenjalan dia teruskan Dia mau kemenjalan Moti hundung atau dia mau peti hundung apa Nek bangun pak, Tidak ada yang sanggup dan mampu membantu Dalam hubungan dengan mata Nak ada dokter Dokter dia sehingga itu belum peristiwa di Jerman Jadi mau kaki kita langsung oleh Jerman malam hari ini dokter spesialis Tugas ini di dalam itu Merancang tabung nafas buatan Tontonlah pasien-pasien sama gawat Ini naik nasi internasional Dunia mau Amerika mau Jepang Kau semua negara, pesan-pesan. Satu ketika lo hamil sebagai tapi dia bukan orang Islam, orang Muslim. Oleh itu setengah dimakan kan mau subuh, yuk jalan pagi. Satu jam terus jalan pagi, setengah enam sampai matawang walingai, juruside ruang kerja, di mana dia sedang membuat tabung buat tabung napas buatan. Tidurlah atau tidur menjadi praktik itu pain. Ilatet diatur jiktawan. Pertanyaan, lo <tuh> Orang lain dia boleh tolong dia boleh bantu, selamatkan. Kenapa dia musibah dia Sehingga itu menguatkan dunia betul wali hebat ilo-ilo hebat kira Ilo manusia ilo-ilo jago lah tahu terluyaskan ya. Unggodan lah bukti Pak dia mau ditahan ya, boleh ustadz kumat. Buktianmu jabatan jabatannya boleh dipertahankan dengan kinerjamu yang bagus soal jabatan boleh bertahan. Buktianmu bo panggilan untuk golongan Pak boleh bertahan Tapi ada satu hal dunia ini Pak dia mau ditahannya, Pak boleh Ustaz kumat. Bawa pernah Salah satu Beli lelaki itu itu Kepong belalang Tak perlu tahu tau Kepong lo lelaki-lelaki Kepong mati Kepong lo Protes Ih Lelaki mau protes ceramah. Kenapa saudara protes Ustadz bilang tadi Yang boleh tahan cuma cuma mati iyo. Sebenarnya udah mali tanya dia Ustad dulu, kalau kalau maaf, orang dalih ustaz umatnya, kata alu dia menteren. Memang dia alu ke kita ini tuh mau banar ya Yo, cilang mulang tuh mau luah u Pak, uh jatuh kata mereka apa dia mau olah. memang Betul-betul tampak mereka mereka dia kita lagi. Langgar setengah menit habis. mandi ini. poli itu Maimun butuh tambah di uki. Saya gagah. Jawab sekalian hadirin diakaus semoga Allah. Apalagi ini mati sesuatu yang mulur dan kawan manusia. Bukan kawan Pak. Ya tanpa tolong dia nah. di kami. Ini hadir sekalian. Kamu tertolong to di luar jangkaan, tekan dulu luar, bodo eau HP. depo beli HP di asik, namun mai, nomor yang anda tuju di luar jangka ulang. Di luar bela HP di asik. Ya, jadi kamu terlalu yang kontribusi bodo luar, tak bodo eau HP. Singgah punggil ditolong, HP, naik ke hulu, butuh dong buah HP Nokia Nokia butuh karena masa itu mahal ya malah dibutuhkan tapi itu Nokia di oma sarang tan talitis oh boleh mat kepala tiintak kalau boleh bilang lima orang bohong ti butuh motor tak bahagia tapi hidup dulu saja halo di oma ini nuh di oma oma mana Waktu tiga dan sembilan puluh lima Intan ini kan dia obat Intan. Eh, sepuluh hingga tiga puluh lima Kalau merek apa ini yang berambilang bilang Korea ini konia Padahal Nokia. Wih, iya pak omak, oh, iya pak so itu dia omak ada mah, telpon dan kalau pakai orang penomor omaknya ada pulsa ya kalau boleh ngana kirim pulsa bungkus baik-baik mau tunggu di pertigaan omongah lho tinggal <tik> orang ada pulsa mau tunggu di pulsa mau bolu-bolu kan? Ya, akan malah omak letok metode pulsa yang itu. awet aleh bungkus baik-baik kayaknya mau tapiar ya, biar jadi omak tunggu di pertigaan omongah lho <tik> Di masa le Iwan iuti. anak <tuk> buah lele kemiko nah, 17 Agustus 2000 maliko buat tiap malam Helekan eh Monika sebelah saya bantu pagar baru sore nggak dibeli markala 3 kilo baru paku 4 1 kilo Helekan itu Saya mau pergi kok Iwan yang pergi Sudah baru datang kali tuh satu kilo markala 2 kilo eh baru itu pulsa beli pulsa kita sama kok dona eh beli kilo patu satu kilo, baru pulsa dua puluh sudah, mau nanti saya ini lah hula total marek gala patu kuasa sekarang male tuang marek gala patu kuasa dia kan apa telepon lihat HP tam tak boleh gua he mang maka yang tahu di dunia berapa cuma Allah sama HP gila kali tai hatu tam tu loh ya loh wala cepat de bos kalau loh melobot tinggal di akalate indulai indulai indulai indula. kan ada pakai prinsip berupatakan Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau malu bertanya, jalan sekalian malu kalian malu bertanya sekalian, lama-lama akan sesak nafas. Monja <SILENCIO> Pernam itu kan alat cerma bangangon. Iya, bertahun-tahun terlihat nutangnya HP. Orang lain kan begitu baku jadi isi baterai, baru tanya. Eh, kalau mana setel akan ada panggil dari SMS, kasih aku ke suara. Tidak dapat tahu mana SMS, mana telpon Di uti dia terlihat di stasi Bo standar menadali Maaf mati itu ilang maaf malamala HP Di atan SMS, orang telpon pun menadali sama Malu walaupun itu, eh betul HP ini maaf mati tanpa palalu itu ah Dab hemat itu Eh, tinggalnya paharagaan ini buat uti lali malamnya ada to Tapi kalau buat uti lalipun itu ada buk paharagaan Orang tamu igodei ataupun milah tamu SMR dia yang bakal topot al baik kalau betul awak hati di topot kan mepal di bain-bain lu opal mehappy tak lo betul ah eh lo sms mai panggilan tak terjawab Jesus. <laughs> <laughs>